Halo sobat, terima kasih telah mengklik video kita kali ini dan selamat datang di channel kita tersintuwar artikel. Oke sobat, jadi di video kita kali ini gua mau share cara internetan gratis yang paling mudah banget dah pokoknya buat kalian cobain. Dan ini sebenarnya ini udah lama banget sih triknya, tapi mungkin ada beberapa orang yang belum tahu dan mungkin ada orang yang udah tahu ya. Ini adalah trik yang memanfaatkan bug salah satu operator yang dimana operator ini adalah operator IndoSat Oredo atau IN3 Oredo. Nah di sini langsung aja gua ajarin ke kalian. Kenapa gue bilang ini mudah banget? Karena ini nggak sampai semenit kalian bisa bikin lah di HP kalian. Terus itu kalian settingnya itu nggak nggak susah-susah amat. Jadi kalian bisa langsung praktekin ke HP kalian. Oke di sini sebelumnya gua mau tunjukin dulu gua itu nggak punya kota gue hapus dulu pesan-pesan biar kalian ini kan gue udah cek kota tadi ya tapi gue hapus dulu biar gue bisa mendapat um, pesan yang masih fresh ya buat kalian lihat oke okay. kita cek kota dulu sama pulsa sekalian ntar sini oh gak ada jaringan oh, gue matiin dulu untuk um, koneksinya gue rubah ke 3G oke okay, gue rubah ke 3G karena kalau forging gak bisa ya gak bisa Gak bisa buat buka telepon Oke okay, bintang 123 apa pagar gue langsung aja Nah ini urusannya nol Gue langsung buka info C kota Satu paket internet Oke okay, sini gue langsung aja buka pesan tadi. Nah, ini udah masuk ya. Kamu belum terdaftar paket internet. Dapatkan penawaran paket terbaik dari Indosat Oredo Oke, jadi gua nggak punya paket internetan ya. Oke, di sini untuk triknya. Triknya itu dengerin baik-baik ya. Yang pertama, kalian itu wajib memasukkan kartu kalian, kartu Indosat kalian ke SIM 1. Oke. Jadi wajib memasukkan kartu Indosat kalian ke SIM 1. Trik kedua, di sini kalian itu harus menggunakan jaringan 3G terlebih dahulu. Jadi untuk kalian harus pakai jaringan 3G terlebih dahulu. Karena kalau langsung 4G biasanya itu triknya nggak jalan. Nah di sini kalian pakai 3G dan kalian itu nggak usah setting apa-apa langsung aja buka seperti FB Lite. Nah di sini gue langsung aja buka ya. semoga Oke, tungguin aja. Nah di sini gue langsung aja klik lihat foto biar langsung terubah ke mode kota ya kita langsung lihat apakah bisa oke okay. ini koneksinya emang karena 3G ya jadi kayak gini oke okay. bentar bentar bentar ini udah bisa ini ini udah bisa tapi emang karena 3G ya karena 3G oke okay, coba buka lagi oke okay, sabar sabar sabar sabar tapi by the way ini emang ada minusnya juga ya minusnya di situ kalian harus tahu kalau trik ini itu wajib kalian gunakan aja buat keadaan genting ya keadaan yang penting-penting aja di sini koreksi gua itu agak ngelek kalian pakai pas keadaan genting atau keadaan penting-penting aja soalnya ini ada limitnya nah, jadi ini khusus kalian yang pengen um, nyari artikel atau pengen internetan buat um, ngebahas chat orang karena itu bisa pakai teknik ini dan ya ini udah bisa ya udah bisa udah bisa untuk buka Facebook ya sekarang gua bakalan coba buat buka uh, YouTube dengan cara gue itu karena 3G nge-lag gua bakalan merubah ke 4G dulu berubah ke berubah ke 4G dan minusnya juga ini triknya itu nggak semua handphone ya nggak semua handphone bisa work jadi ya gua sih terserah kalian mau ngomel-ngomel ke gua di kolom komentar atau ngomel-ngomel ke gua di Instagram gua sih udah bilang ya kalau ini nggak semua handphone bisa jadi buat kalian yang nggak bisa ya haram maklum soalnya ini emang cuma untung-untungan ada handphone yang bisa ada handphone yang nggak bisa nah di sini ya ini balik lagi ke 4G eh, 3G dia gue bakalan kancingin ke 4G aja dengan cara gue masuk ke menu formasi ya menguji ponsel gue kancing ke LTE only aja biar bisa dia bisa 4G terus oke okay. oke okay, di sini masih belum muncul ya 4 nya sambil kita nungguin dengannya ya muncul jadi ya ini emang untung-untungan triknya itu nggak working untuk semua handphone jadi semisal kak gue ini itu dipakainya di apa ini di Xiaomi ya jadi di Xiaomi ini bisa dan kemungkinan di HP lain itu nggak bisa kalau di HP Realme kemarin dulu itu gue nyobain masih bisa nggak tahu sekarang ini atau sekarang gue belum cobain juga ntar nih jadi nggak muncul Emang sih di tempat gue itu jaringan 4G itu emang harus susah banget sih Bagi kalau di dalam rumah kita ampun itu cuman pake um, 4G nya eh, 4G nya jaringan smartphone kalau IndoSat itu wah susah parah Nah disini udah muncul ya 4G nya gue bakalan, um, bakalan coba buka YouTube Bukan coba buka YouTube kita lihat apa bisa atau nggak Oke okay. sabarin masih silang ya untuk koneksinya artinya ini belum belum bisa tadi gua udah cobain dan bisa ya jadi tinggal butuh kesabaran aja kalau misalnya nggak bisa kalian bisa rubah lagi ke 3G lagi biar kenapa biar dia bisa untuk akses internetan gratisnya lagi ini emang sebenarnya adalah pure dari Indosatnya. Jadi nggak semua kartu bisa kayak gini. Emang cuma Indosat ya. Yang bisa begini. Dan itulah nilai plus dari si Indosat ini. Nah ini udah bisa ini. Okay. Nah ini udah Facebook udah masuk ya. Walaupun memang like nggak ada. Nggak ada batang jaringan 4 nya Coba kita lihat di YouTube. Nah, YouTube udah bisa ini. Oke. Okay. Tapi ya emang itu, ini bukan karena koneksinya, bukan karena triknya, tapi ini karena jaringan gua yang itu ngelag. Cuman 4G bahkan nggak ada batangnya sih. Oke, jadi ya mungkin beberapa dari kalian agak bingung ya dengan apa yang gue bahas ini, tapi. Ya, emang seperti ini. Kalau buat kalian yang belum tahu, kalau kartu Indosat itu emang ada kelebihan seperti ini. Jadi, um, gue selalu ingatkan ke kalian, kalau untuk internetan gratis itu pakailah buat keadaan-keadaan tertentu yang penting. Ya, bukan kalian selalu berharap internetan gratis itu untuk setiap hari. Kayak kalian pakai WiFi lah, kayak kalian pergi ke warnet lah, kalian itu bisa internetan gratis terus enggak nggak kayak gitu soalnya emang ada dulu-dulu emang ada trik-trik semacam itu tapi jujur aja sekarang di tahun-tahun mulai dari 2019 sampai 2021 sekarang itu buat internetan gratis itu udah susah banget soalnya kenapa soalnya emang um, sekarang mungkin server IP sama Um, jaringan itu udah semakin ketat ya, untuk arus internetnya. Soalnya kan dulu pernah viral tuh, kalau internetan gratis itu um, ada apa ya, ada bahayanya juga karena bisa nyuri data lah atau bisa ini, itulah bisa. Karena kan itu um, koneksinya itu nggak terverified ya alias nggak dijaga oleh operator. Nah, jadi dulu itu emang banyak dari 2019 ke bawah itu banyak trik internetan gratis, ada opera mini handler, segala macem lah Di dulu waktu masih java pun banyak banget, opok-opokan kayak gitu tapi ya emang itu karena lepas dari kendali operator itu sekarang udah dilarang ya emang masih ada sih trik yang gua bisa ajarin ke kalian tapi ya nanti aja gua ajarin ke kalian ya untuk saat ini, ini dulu ini pure, ya. Ini pure dari kebaikannya si operator Indosat ini. Jadi, operator Indosat itu kasih kita setiap um, hari. Kalau nggak salah, 40 puluh MB gratis, ya. Kalau nggak salah, dan itu bisa kalian coba dengan menggunakan penjaringan 3G dulu. Nanti bakalan langsung bisa kalian internetan gratis kayak gitu. Nah pokoknya kayak gitu. Ya buat kalian yang agak kecewa, sorry banget. Dan buat kalian yang agak terbantu, ya bisa kalian kasih apa? Kasih um, feedbacknya dengan subscribe channel Warnti kali ini, share video ini ke teman-teman kalian dan like video ini sebanyak-banyaknya. Oke, okay, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Bye.